Assalamualaikum dok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Oke okay. Bagaimana pasca rukaya yang pertama Ya Masih ada keluhan hidup banyak sih Masih kepala masih berat Prkku, telinga masih kayak Berdenging Sama nggak nyaman aja Ada Sama ulu hati, sama pinggang ada sakit Sekarang apa yang dirasakan Ya itu dok ini ini kepala berat telinga masih berdenging sama badan enggak nyaman Layar kaku perut hati rada gak nyaman sama pinggang sakit itu ada semua sekarang ya oke okay. ya sudah mari kita mulai saja qaudzubillahi <laughs> bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Minka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Minka hamidun majid <tos> Siapa kamu? Jalim <tos> Kamu dari tempat kerjanya itu, iya, banyak rupanya. Ya, gak apa sih, kamu masuk ke badannya. Kenapa dia ganggu kamu kan? Bilahimina <laughs> shaitanirrajim. Allahulmasih. SubhanAllahularadAllahu lusamawatiwalaradAllahu lusamawatiwalaradAllahu lusamawatiwalaradAllahu Rasul Sallamati wal Ardh Allah Nuh Rasul Sallamati wal Ardh Allah Nuh Rasul Sallamati wal Ardh Allah Nuh Idn di dalam Islam. Idn di nafung dalam Allah Islam. Idn di nafung dalam Allah Islam. Ayo kita ucapkan syahadat. terima Islam in <SILENCIO> islam Ya ikut saya masuk Islam. Ayo kita. Ucapkan. Ayo kita ucapkan syahadat. Ikuti saya. Ayo. Ashhad. Nah, apa yang kamu inginkan? Hmm? Hmm. Apa kamu masuk ke badannya? Kasih tahu saya, kenapa kamu masuk ke badannya. عبد بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله للذين آحَدوا من المشركين براءة من الله ورسوله من المشركين من الله ورسوله من المشركين براءة من الله ورسوله من المشركين من الله ورسوله إلى يرسل له من لديه وحقنا نسلك البرات من الله ورسله للذين tolong tepukkan belakangnya tolong tepukkan belakangnya Fasubahan na fasubahan Ya, ya. Ikuti ya, saya. ashadu Ashhadu. Allah. Allah. Allah. Allah. Ilaha. Allah. Allah. wa ashadu wa ashadu Anna. Anna. muhammadan wa rasulullah, rasulullah. La. La. tolong dorong belakangnya mbak Sussubhanalladzi kulli di belakang lehernya. Eh, di belakang telinganya? Di belakang kulli <laughs> Nah, cukup cukup, cukup. Nah, ikut saya masuk Islam inna dina indah Allahil Islam inna dina indah Allahil Islam In Muhammadin Islam Inوبina in Allah Islam in nadi nafikahin Islam in nadi nafikahin Islam in nadi nafikahin Islam Islam ayo kita ucapkan syahadat yo ashadu لَرَأَتْ مِنْ اللَّهِ الْبَصَرِ لَن تَرَى الْمُشْرِكِينَ لَرَأَتْ مِنْ غَوْجٍ الْمُشْرِكِينَ Wow. Madrim Islam Inna din Islam Aşhadu. Rasulullah. Rasulullah. Halo dorong belakangnya, Mbak. Susubran oh. ladzi bila tujil malak kulli syu wa ilaihi turja'un. Nah, <tip> ya Allah. Ya. Enggak. Jangan lawan-lawanan. Nah, Ayo ikut saya masuk Islam.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 Aşhadu. Aşhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Wa ashadu. ashadu. Anna Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. kepalanya mak Subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un Fa subhanan lladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un Inaddina 'inda Allah Islam Inaddina 'inda Allah Islam Inaddina 'inda Allah Islam Inna di, Islam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 Buat Sudah dulu. Aduh. Allah. Allah. Illallah. Illallah. Illallah. Wa ashhadu Anna Aku. Aku. Aku. Rasulullah Mana yang paling kuat? Bosnya, bosnya. Ganti, ganti. Mana? Wala huma sakana fil nahari wa huwa as-sami' Kamu yang paling kuat? Ya. Kalian ini dari mana sih? Ah, ah, dari pabrik. Dari pabrik, kenapa masuk ke badannya? Ah. Ah, ah, ah, ah, ini orang ini nih, apa salahnya sampai kalian masuk ke badannya? Ah. Ah, ah, ah, ah, eh? Dia kan cuman kerja di situ. Iya, yeah. terus ngapa kalian masuk ke badannya? <SILENCIO> kamu, yeah. kamu, kamu, asli pabrik itu? Iya Hah? Iya. Iya. Sekarang kok kamu, <SILENCIO> kamu, ada kamu, badannya sekarang Apa kamu, kamu, kamu, balik ke pabrik itu Iya, hmm? iya tumbal. Kamu biasa dikasih tumbal kah di situ? Apa biasanya? Orang. Orang? Iya. Enggak mungkin. Kalian udah lama nggak hmm. dikasih tumbal, jadi iya. kamu masuk ke badannya gitu kah ceritanya? Hah? Iya. Mm, yeah. mm, Setiap berapa tahun sekali? Mm, Harusnya dua tahun. Dua tahun. Iya. Yeah. Sebelumnya tumbalnya. Yeah. Sebelumnya tumbalnya apa? Orang. Orang. Iya. Yeah. Orang. Iya. Mm, yeah. Yang ngasih kamu tumbal siapa? Bos. Bos. Oh, bosnya bosnya ngikat orang tuh dikasihkan si kamu gitu Iya Iya apa dibikin kecelakaan ya. kayak seolah-olah ya. alami gitu Iya Iya Iya kecelakaan kerja gitu ya Iya padahal itu tumbal buat kamu Iya yang bikin kecelakaan ya. kalian Iya usah kayak gitu, kamu tinggal-tinggal aja situ, tapi jangan ganggu manusia kayak gini, kasian lah bapak ya. ini kan nggak tahu apa-apa dia, iya, iya, hmm? iya, ya. bang sajin tuh, ya, ya makan yang, oh iya kamu kafir sih ya, minta darah makanya, ya. makan tulang tuh tulang yang bisa atas nama Allah itu ada dagingnya tuh. Enak itu, uh, hmm, yeah. kan? Darah darah manusia, ya. Yeah. Yeah? Yeah. Makanya, saya yeah. ngajak masuk Islam, ya. Yeah. Yeah? Gitu aja, ya. Yeah. Nggak nah, dosa kelai-kelai lah kita. Kasihan bapak ini capek deh, teriak-teriak, ya. Yeah? Yeah. Nah, dah, gitu aja. Nyelesainya ikut saya masuk Islam, ya. Ajak teman-teman kamu yang masih ada di badannya, oke. Okay? Nah, ya? ya ayo kita ucapkan syahadat saya kamu ikut kamu ikuti saya dan kamu pimpin anak anak buah kamu yang ada yang masih ada di badannya ya, ya. ayo kita ucapkan Bismillah ashadu Allah Allah Allah Allah Ilaha. Allah Allah, Allah. Wa Azharul Ada. Adna Muhammadan Muhammad Rasulullah Rasulullah Wah <Sducut> Wah Wah Wah Wah Wah Wah Wah Nah keluar semuanya pergi ke masjid Tidak usah balik ke pabrik lagi pergi ke majid di dekat rumah orang ini bantu mbak, bantu, mbak. Dorong, mbak. dorong belakangnya nah, keluar semuanya di dorong dorong aja dorong dorong Minum dulu pak, minum pak, minum pak. <tong> ashadu, ashadu, Allah, Allah, <tong> ilaha, <tong> ilallah, <tong> ashadu. Ashadu Anna Allah. Muhammadan Allah. Allah. Rasulullah Rasulullah Ashadu Allah Ilaha Ash Ilallah, ilallah, ilallah. Baiklah. Aku Allah Ashadu Ashadu Allah Allah Allah Allah Wa ashadu Wa ashadu Ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah Jodolai! kalian yang masih ada di badannya dengarkan saya Menyembelih itu adalah salah satu bentuk ibadah. Sedangkan ibadah itu satu-satunya yang berhak dipersembahkan kepadanya adalah Allah. Ibadah itu hanya layak diberikan kepada Allah. Kalau menyembelih untuk kalian, menyembelih untuk bangsa jin itu adalah perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Ya, ya kan? Kalian ingin itu terus berlanjut kan di situ kan? Nah. Ya, saya, saya kasih tahu. Dengarkan ini. Qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Amin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa, wa okay, dah. Yo, ikut sama Islam ya. Bila Allah. وَأَشْهَدُ أَنَّ Dorong gini, dorong telinganya ke mulut pak ini pak. Nah, keluarkan lewat mulut. Ashadu, ya yeah. Ashadu, Allah, Allah, Illallah. Allahu akbar ashhadu anna Muhammadan rasulullah Aishhadu Allah, Ilaha, illallah Wa Aishhadu Muhammadan, Rasulullah, Rasulullah. Asyhadu an ilaha illallah. ilaha illallah. anna Rasulullah. <tries> <tries> ya langsung silakan ucapkan syahadat. Ya bisa nak as as as as as Ilaha, ilaha. Allah, Allah, ilaha, wa ashhadu, ashhadu, ada, Muhammad, Rasulullah. Ashhadu an Dorong Pak Dorong ke mulut dorong ke Iya Ashhadu an la ilaha illallah. Allah Ashhadu anna muhammad rasulullah. Muammad rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah. Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna rasulullah illallah wa anna muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Kalau cakap, silakan. Asyhadu Asyhadu Asyhadu Asyhadu Asyhadu Ashadu Allah Illa Rasulullah Ashadu Allah illallah <coughs> Bismillah. Wa ashhadu an Muhammad Rasulullah. Muhammad nah, Rasulullah. Harus satu satu. Hmm. Okay. Coba sama-sama. Ada. Kalau masih ada beberapa di badan ini, yuk sama-sama. Yuk kamu pimpin teman-teman kamu, kamu ikuti saya. Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Wa anna muhammad rasulullah Nah, dah keluar semua, udah ucapan syadat langsung keluar Huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa Dorong pak, dorong pak, dorong pak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 ayo pimpin teman-temannya okay. lagi kalau memang masih ada pimpin teman-temannya. اشهد الله اشهد الله اشهد الله اشهد الله اشهد الله اشهد الله اشهد الله اشهد rasulullah اشهد الله اشهد الله اشهد الله اشهد الله اشهد الله اشهد Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna muhammad rasulullah Ashhadu anna muhammad rasulullah Astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah Astagfirullahaladzim Allah ya Allah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 Sial, <laughs> sial, Yoga, ya, ya, ya, ya, yang ya, ya, ya, apa ya, ya, ya, ya, kagak ya, ya, ya, aku aku apa ya, ya, ya, ya, ya, ya, kayak gitu, Yoh, atas yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, lagi yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, ya yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, yoh, aku mohon ya Allah, hanya ya sudah, Maafkan ya dok, Maaf, dok. Ya yeah. sudah puas pak melampiaskan meluapkan <laughs> dokter makasih banget, dok. Kamu, dok. Hmm. Ya allah dok bergat kamu dok ampun ya allah dok ini dek, dengan izin allah pak bukan karena saya bukan ya, ya, ya, izin allah, dok. aku selalu berdoa aku selalu berdoa kepada allah ya kamu allah yang bersamamu ya allah aku selalu berdoa gitu ya dengan izinmu dok. dengan izinmu dok. aku minta maaf dok. Ngabura, dok kalau ada salah dok Nah, Dama, hmm. bukan "Izin saya sampai salah-salah ngomong. Iya, bukan izin iya. saya, Pak. Izin iya, Allah, nggak Saya perantara ialah. aja iya. dokter hmm. perantara. Ya Allah, ya Allah, Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah pun Ya Allah, Ya Allah, Ya uh. Allah, Alhamdulillah. Ya. Allah. ya, Allah. ya Allah. Semoga tidak ada gangguan lagi, Pak. Insyaallah Hati-hati. Iya, hati-hati, Pak ya. Ini apa? Ya, mungkin Bapak eh uh, gini-gini, <laughs> Kalau orang pada umumnya mungkin ada yang percaya, ada yang tidak ya tentang uh, masalah seperti ini ya yang dihadapi orang atau karyawan di sebuah pabrik ya kalau saya karena karena saya perukia jadi saya sering ketemu kayak gini jadi bagi saya ini udah biasa mungkin bagi orang sebagian orang tuh nggak percaya ada yang nggak percaya bahwa uh, apa di pabrik itu ada aktivitas gaib ada yang ganggu gitu mereka biasanya nggak percaya nah salah satu gangguannya ini kayak gini minta tumbal mungkin selama ini udah terbiasa kayak preman gitu pak kayak preman Ya, kalau ya. kamu nggak mau, kami ganggu. Kamu harus kasih, kami sembahan. Kamu harus kasih, kami tumbal. itu sama di tempat saya. Ini kayak gini juga, Pak. Di Pontianak ini kalau kalau, ini kalau misalkan saya misalkan saya istilah kerja lagi, nggak apa-apa, Nggak apa, apa, apa? nggak ada yang ganggu. Pak. Ya. Nah, saya mau jelasin aja bahwa kadang ini tuh terjadi dan menimpa karyawan gitu, Pak. Di tempat saya ini, pernah, Pak, di Pontianak ini ada pabrik karet Itu Bosnya itu kan orang Ini orang Tiongkok Jadi uh, yeah. Si bosnya ini Mereka kan Tidak percaya tentang hal-hal kayak gitu Jadi tradisi yeah. mereka Selama ini di situ setiap Tiga tahun itu dikasih uh, Mereka harus ngasih tumbal kambing Setiap tiga tahun Tiga ekor napas periode si bos ini Dia tidak mau nggak mau tiga kambing kan udah lumayan berapa juta kan harus keluar nah jadi mulailah tuh ada kecelakaan kerja lah mesin rusak lah tanpa sebab pokoknya banyak keanehan terjadi di pabriknya tuh akhirnya yang apa warga lokal yang jadi apa eh, tangan kanannya atau anak buahnya lah manggil lah paranormal nah, manggil paranormal ke situ Kata paranormalnya, ya mirip lah kayak gini. Ini harus mereka minta tumbal. Okay. Namanya orang asing tuh kan dia ndak percaya, dia ngapain kayak gitu. Ya, ya itu akhirnya percaya, ndak percaya, kembali ke diri masing-masing. Awalnya itu hutan kan dijadikan pabrik. Uh, mereka kayak gitu tuh minta apa uh, jatah preman di sini. Kalau kita kan, kalau mau aman kerja, kalau mau aman lewat sini, beri kami persembahan, beri kami persembahan gitu. Tapi bukan berarti, ini saya menjelaskan bahwa ini benar terjadi gitu ya, dan ini ada gitu. Tapi bukan bukan bukan maksud saya kita harus ngasih mereka persembahan, enggak bukan, bukan itu maksudnya. Nah, harusnya setiap karyawan, setiap pekerja pabrik itu, kalau, me kalau memang mereka muslim, harusnya tahu, kalau mau masuk tempat, Ya itu kita anggap tempat baru lah ya Tempat kerja itu kan bukan tempat kita Kalau kita datang ke situ Kita harus berlindung kepada Allah Baca doa Biasanya doa yang di Nah ini sekalian saya ajarkan ke Bapak ya Bapak tetap kerja Tetap kembali ke tempat kerja Pak Nggak usah takut Itu kan tempat manusia itu Haknya manusia Mereka itu kan Oke okay lah mereka tinggal di situ Tapi itu kan beda dimensinya Mereka di alam gaibnya gitu Jadi ndak boleh mereka apa mengganggu kita karena itu kan haknya manusia nah bapak masuk situ bapak berlindung kepada Allah baca doa ini pak Aku dubik kalimatillah min itu bacaannya ada di zikir petang pak kalimat itu kalimat tamah itu ada di zikir petang yang dibaca tiga kali kalau petang nah, kalau kita datang ke tempat kerja atau singgah ke tempat baru atau pokoknya kalau kita berada di tempat yang kita rasa angker gitu Kita uh, berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang ada di situ dengan membaca itu Harusnya setiap Minta dikirimkan Oke nanti saya kirimkan Harusnya setiap pekerja itu Pak Setiap buruh misalnya atau Sama kayak orang membuka lahan tuh Kalau mau pohon itu Harusnya mereka baca itu Bukan, bukan datangkan dukun paranormal untuk bernegosiasi dengan gaib yang ada situ, itu yang salah itu perbuatan syirik jadinya hmm. kalau kita kasih pak, itu kita berbuat syirik, kita berbuat syirik, kita sembelihkan ayam, kita sembelihkan kambing atau sapi untuk mereka itu perbuatan syirik, karena e, menyembelih, nusuk gitu ya kan, idna solati sesungguhnya solatku, nusuki dan, dan sembelihanku nah itu hanya untuk Allah itu bagian dari ibadah jadi kalau kita menyembelih untuk jin, Nah itu kita sudah melencengkan ibadah kepada selain Allah. Itu perbuatan syirik. Itu yang mereka inginkan Pak. Kita berbuat syirik, berbuat kufur. Nah itu. Oke nanti habisnya saya kirimkan sekalian ininya ya Pak. Aplikasi zikir pagi petangnya. Nanti Bapak buka aja download terus buka. Nanti ada di bagian zikir petang itu Pak. Alhamdulillah. Okay. Semoga sehat selalu Bapak dan dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan Syaitan terutama yang ada di pabrik itu ya cukup ya Pak cukup ya Oke okay. terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh